baru terupdate dan terhayat seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam minggu kalian saat ini bang Mimin akan memberikan vitamin bahagia di di malam hari ini tentu vitamin baru dari inilah kita. Gagabar pertama persahabat ya keunggahan Bang Faldi dulu nih kita lihat tersebut unggahan postingan terbaru Bang Faldi Akbar yang sedang duduk di mobil supercar persahabat ya mobil mewah wow dan tentu di sini sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Faldi Akbar setelah sekian lama dan mencari kesana kemari akhirnya alhamdulillah bisa juga foto yang punya mobil katanya persahabat ya coba kita lihat di sini tentunya tim bersama Rudy Salim berssabat yauh tentunya tebakan kita bener banget bersahabat ya tim Leslar ini bersama. Bang Rudy Salim, Masya Allah mudah-mudahan saja ada kabar baik dan kabar bahagia yang kita dapatkan langsung dari dalam kita coba kita lihat keunggahan berikutnya persahabat ya, ini vitamin yang kita tunggu-tunggu, di postingan Rudy Salim, di guys pribadi miliknya mengunggah sebuah postingan foto kebersamaan dengan Leslar ya, Leslie Pilar, du, gemes banget ya Alhamdulillah, akhirnya nongol juga di malam minggu, Masya Allah kita lihat juga persahabat ya unggahan tersebut, repost bali oleh Agung Sendal Putih Anuskor Bilar ada kalimat kesan yang dituliskan Akhirnya, cantik kasepku kelihatan juga, gak harus nunggu jam tahajud, katanya itu persahabatnya akhirnya keluar juga nih foto terbaru, Leslie Bilar bersama Rudi Salim. Wow, hingga banyak dibanjiri komentar dari para fans, salah satunya dari akun herdi.kurniawati.75098 mengatakan dalam kolom komentar. Alhamdulillah nggak rugi gua habis pergi ke dukun supaya mereka muncul. <laughs> Ini cute banget di ya, masya Allah. Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram. Yeni lisnawati 2142 Iya min, walau dari story orang, tapi mana tahu dari post sama pak bos sama Bu bos Kalau ingat sih katanya itu persahabat ya. <guluh> Mudah-mudahan saja ada kejutan bahagia yang kita dapatkan Langsung dari dalam kita Dan kita lihat juga keunggian berikutnya Ini ada video Kakak Bilar dan Rudy Salim yang sedang tentunya bersama Mobil Lamborghini ini persahabat ya, Wah kita selawat ini persahabat ya. mudah-mudahan Kakak Bilar bisa membeli mobil supercar mewah dari Rudi Salim. Duh, makin penasaran kejutan apa yang akan diberikan Leslar dan Rudi Salim. Wow, tentunya tunggu saja info kabar baru selanjutnya. Dan ke kabar berikutnya Persahabat ya ini ada info penting Untuk kita semua para fans warga Konoha Cara memvoting dari Lesti Kejora Persahabat ya Untuk di Langit Musik Caranya kalian ada Panduan dari Lesti Bilar Galeri underscore, kalian tinggal masuk aja ke akun Instagram Lesti Bilar Galeri underscore dan kalian harus klik link di bio nya persahabat ya dan tentunya di situ banyak sekali cara-cara petunjuk yang diberikan untuk mudah kita mendukung idola kesayangan kita. lesti Kejora, tuh persahabat ya. Di langit musik nih, ada kategori nom nominasi kolaborasi of the year, tu persahabat ya. Kalian tinggal pilih saja untuk mendukung idola kesayangan kita. Mudah-mudahan saja persahabat ya, idola kita bisa memenangkan penghargaan. Dan tentu kita mudah-mudahan selalu kompak dan selalu solid mendoakan men ding, mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Bilar selanjutnya juga persahabat yang spesial dari akun Lesla Entertainment kita lihat persahabat ya siapakah dia katanya ditanya tuh wow Lesti apa Bilar tuh persahabat ya lagi naik ATV di Turki wow makin pelansaran aja